Ini Pemerintah, juga wajib kita tertepat kita menghormati menghargai pemerintah. Tapi kok kenyataannya seperti ini, terus bagaimana nasib keluarga-keluarga dari petani ini? Bener ini pemerintah ini, Gimana ini solusinya? Tuh bayar sekolah, kebutuhan hidup. Tolong pemerintah. Yang telah menyampaikan undang-undangnya, sekarang kita lanjutkan dari kelompok tani Kebumen, monggo Pak Espani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami mewakili POAN Situ Makmur 2 Kebumen, khususnya di kelompok tak kami, itu tani kami yang terdampak genangan air. ropening ini ada sekitar 133 bidang itu kurang lebih uh, 30 hektar. mohon kepada uh, b untuk segera menurunkan air supaya para petani kami bisa tanam uh, posisi air sekarang ini pada ketinggian 1,80 kami mohon uh, bapak-bapak pemangku kebijakan untuk menurunkan tuntutan kami tidak banyak-banyak Pak hanya satu meter saja turunkan turunkan agar Anak-anak kami bisa makan, bisa sekolah, bisa, sekolah, bisa untuk mencukupi kehidupan Mau kemana lagi, Pak? Para petani kalau tidak menghadap sawah, sekarang masa pandemi sulit, sulit. Kami menangis, menjerit. Tolong, Bapak, dengarkan suara kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Adanya genangan air di rawa Pening. Mudah-mudahan Bapak-Bapak pelaku pemangku kebijakan di pemerintah daerah maupun pusat untuk segera membukakan pintu air yang ada di Tuntang untuk supaya bapak-bapak petani si-sigar robening bisa tanam bisa panen rakyatnya bisa sejahtera penyebabnya karena pintu Tuntang di, tidak dibuka dengan uh, apa istilahnya program pemerintah ingin merevitalisasi ropening. Nah, kami juga bertanya dulu waktu dipegang PCA itu petani ropening walaupun hanya panen sekali itu bisa panen. Nah, sekarang dipegang PBS ini kok malah rakyatnya uh, tidak bisa panen dan menderita. Nah, kami mohon kepada pemangku pemangku kebijakan agar. Uh, dalam hal ini program pemerintah berjalan, rakyat petani pun juga bisa sejahtera, demikian juga para nelayan pun juga bisa sejahtera. Itu harapan kami. Jadi sekali lagi program pemerintah bisa berjalan, petaninya bisa uh, makan, bisa sejahtera dan para nelayannya pun juga bisa sejahtera. Itu harapan kami kepada